Waktu itu gue nggak tahu itu namanya apa. Yang gue tahu cuma teman gue datang dan bilang, kalau lo pakai ini enak banget rasanya. Rasa ingin tahu gue, membuat gue untuk mencobanya. Dan tanpa sadar, gue mulai terikat dan terjebak sama barang itu. Semua jenis hampir gue coba, yang paling parah adalah ketika gue mulai pakai putau. Awalnya cuma pakai seminggu sekali, sampai terakhir gue harus pakai narkoba itu setiap dua jam sekali. Bukan untuk rasa enak, tapi cuma untuk hilangin rasa sakit. Ah, kalau dihitung-hitung Gue bisa bilang mungkin gue bisa beli rumah Dengan seluruh uang yang gue pakai dari narkoba Sangat banyak banget Dan pakai segala cara untuk bisa dapetin uang Gue pernah bergabung dengan kelompok perampok Ketarampok-rampok rumah Bahkan kepala gue pernah dihargain Sarga 40 juta hidup atau mati Karena gue cukup terlibat dalam sebuah sindikat Ya orang tua gue juga gak tahu Bahwa itu narkoba Sampai ketika mereka sadar dan tahu Apa itu narkoba Itu yang membuat mereka merasa syok dan mereka akhirnya memutuskan untuk berjuang untuk membebaskan gua sama adik gua pada waktu itu. Ini yang gua sadar banget melihat bagaimana perjuangan seorang ayah, karena dia public figure dan orang semua tahu dia. Jadi gua masih inget banget dia harus menyamar, pakai topi, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, untuk pergi ke daerah yang benar-benar rawan narkoba, hanya untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan gua. Sama adik gue apakah kita baik-baik saja apa enggak. Tapi yang membuat gue cukup kaget adalah respon pertama bokap. Setelah berbulan-bulan kita ketemu. Dia nggak tanya lu dari mana, kemana aja, bikin susah. Statement pertama dia adalah. Abeng, kamu udah makan. Dan akhirnya bokap tarik gue dan yuk kita makan dulu di rumah. Momen waktu kita duduk makan, gue udah nggak bisa bilang apa-apa, cuma diam. Nah bokap cuma bilang begini. Abeng, Abeng bukan menjahat. Ambil anaknya apa-apa Sebuah kata sederhana itu Tapi kata itu Seperti kayak Membuka semua identitas palsu Yang selama ini gue pikir itu gue Ketika dia, bokap gue bilang Bahwa gue bukan menjahat nah, Itu momen yang gue gak pernah lupa Sampai hari ini Membuat gue sadar ternyata Yang sayang sama gue tuh mungkin bukan yang di jalanan Tapi yang sayang sama gue tuh sebenarnya yang di rumah yang nungguin gue pulang setiap hari, gue bini pati ini aku dan sebuah cerita.